bahwasannya film terbaik dari Malaysia yang mengalahkan kesuksesan Avenger yaitu Endgame kita tahu semua Endgame itu kan ya kan nonton pasti kan dan Mat Kilau mengalahkan daripada film Avenger itu sendiri guys wow Keren banget Oke okay, ini daripada channel CGV Kreasi Langsung saja kita akan menonton bagaimana bincang-bincang seru Bareng cast Mat Kilau Jom kita tengok videonya, let's go Oke okay. Apa rahasia kesuksesan Mat Kilau? Pada saya uh, kalau kita lihat industri film Malaysia dan Indonesia Ada ada perbezaan yang sangat jauh Di Indonesia ini saya lihat industri film ini sudah jauh Sudah jauh karena yang kita lihat uh, penontonnya ramai Kayaan -kaya, kan di okay. Malaysia kami sebagai penambit pengarah filem ini mengalami masalah bajet gitu. Okay. Uh, tapi idenya sama kan. Indonesia Malaysia juga baik tapi masalah bajet. So, jadi saya menerima projek ini. Okay. Apa jadipun dengan uh, bajet yang tidak begitu besar. Tapi Alhamdulillah uh, hasilnya dengan kerjasama semua kan baik. Jadi kalau ditanya mengapa uh, pada saya penonton di Malaysia. Penonton di Malaysia uh, terutamanya malah di Indonesia juga saya percaya. Mereka menunggu. Menunggu ha, apa okay, sahaja okay. filem, tidak kisah filem berbajak besar atau kecil, epik ataupun tidak. Janji filem itu memberi mereka rasa perjalanan, kan? Aa, pengalaman betul, yang tidak betul. mereka dapat di luar pawagam. Nah, apakah filem? pahlawan? Alhamdulillah selepas okay. kejayaan uh, filem Makilau ini, saya lihat uh, respon daripada berbagai pihak, memasalah ya. daripada produsyen-produsyen sendiri. Uh, sudah mau membuat file filem-filem filmnya sebegini, saya rasa itu sangat bagus ya. Sebab kita akan memberi banyak banyak pilihan-pilihan dan apa tu, filem-filem baru yang yang bagus ya. tidak sahaja filem cinta, tapi filem yang bersifat perjuangan. Hmm. Betul. Jadi betul. saya difahamkan ramai yang suka kerana dia diterima dengan bagus dan hasilnya pun alhamdulillah bagus. <laughs> Memang sekarang bagus ya. Kan uh, ada beberapa uh, di Malaysia itu ramai pejuangnya. Uh, ramai kan yang memperjuangkan bangsa Melayu, memperjuangkan Islam itu kan ada uh, Datuk Maharaja Lela, Datuk Tok Janggut, terpaham kan banyak lagi lah. Uh, tapi saya sebagai pengarah di Malaysia yang paling saya mahu explore sebagai film director lah kisah Melaka itu, ah. uh, kisah Melaka kan satu kisah yang panjang. Jadi nanti kanlah itu seterusnya lah, doakan. Guys, kalau kisah daripada Melaka, kejayaan daripada Melaka, wow. Itu pasti sangat-sangat bagus sekali, guys. Asli, ya. Perjuangan itu keren banget, ya. Kerajaan saya syuting tidak ada mana, yang gitu. Penat aja Penat. Penat. Penat. Ha, saya antara salah satunya, salah satunya saya, uh, ya, yeah, sebelum film Mat Kilau, saya sudah mengarahkan, sebelum film Munafik, saya ada mengarahkan film KL Gangster, film Aksi juga. Tapi ini pertama kali okay. saya bisa sama dengan Abang Yayan, saya Saya, uh, sangat manislah. Saya melihat di depan mata saya sendiri, Uh, seorang pelakon aksi yang hebat, yang terkenal, okay. di tu dunia Kang Yayan, kan saya. Huh, <laughs> <Hei, dah> nangis. That's my advantage, memang lah. terbaik Kang Yayan. Di bawah ya. saya, Alhamdulillah. Apa kedepan yang akan ada aktor Indonesia lagi? Ya, ya, yeah, yeah. memang saya saya memang sedang uh, mencari juga, kan? Selain pada Kang Yayan, saya tahu aktor-aktor di Indonesia uh, sudah semestinya lah saya ingin ambil uh, berminat sama EcoWise. Tapi saya baru aja dengar uh, harganya, saya terus mau balik lah. <tik> <mah> sekali sih. Ayah, <tik> lah. Tapi ya Insya Allah ada perancangan ya? selain kengerjain kan? Uh. Uh, semuanya menjadi uh, pastinya ini sangat meraba banget karena Mat Kilau ini sebenarnya merupakan kerjasama pertama saya dengan dengan pihak Malaysia gitu kan. Walaupun okay. tayangnya memang menjadi film yang ketiga ya. Ah, yeah. Mudah-mudahan ya kalau kalau buat saya sih harapannya uh, ini kerjasama tidak saja saya dan dan pekerja hmm. film di Malaysia, tapi juga pekerja film Indonesia dengan Malaysia. Dan kita udah-udah lihat ada juga pemain dari Malaysia ke Indonesia. Jadi hmm. ini buat saya sangat-sangat menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Karena ini tidak saja uh, kerjasama hmm. secara pribadi. Uh, saya dengan dengan uh, pihak uh, produser dan director dari Malaysia. Betul, tapi betul, juga ini betul. adalah menjadi uh, salah satu apa ya bukti adanya kerjasama di antara uh, Indonesia dengan Malaysia itu itu wow. aja dan insya Allah ini saya lihat uh, makin makin makin apa meningkat lagi ya, ya? Benar, dari benar, Malaysia benar, betar, dengan betar. Indonesia bukan Indonesia dari saya sebagai pengarah saya saja bukan produksi kembara studio saja malah di Malaysia ada produksi yang sebesar besar yang lain yang mungkin di masa akan datang akan bekerjasama dengan artis ataupun produksi di Indonesia. Dan saya mau beritahu di sini kepada penerbit Indonesia, saya juga pelakon. Jadinya, makasih boleh. Oke. Oke, ya. Terima bro. Saya pengarah juga, pelakon pun ada juga. Cari makan. <tuk> Bahasanya pakai bahasa Malayah atau di dunia atau perlu belajar lagi, atau apa? eh uh, hmm. enggak ya. Jadi bahasanya sama karena di di Mat Kilau ini toga ini sebagai uh, orang upahan dari hmm. uh, Borneo ya. Ah, iya, iya, iya. Jadi, ah. Ya seperti di film-film lainnya ya untuk karakter hmm. Yayan yang lima apa karakter-karakter yang dimainkan hmm. seorang Yayan itu tidak banyak cakap tapi banyak hmm. langsung kerja lah gitu. <laughs> <laughs> tapi diakui bener, di set penggambaran kan apabila saya menulis skrip itu Kang Yayan memang banyak berbincang sama saya kan. Kan yeah. eh, Kang Yain kata kok panjang-panjang delaynya sih <laughs> <laughs> boleh <laughs> <Nossa3> uh, Buat saya sih dalam setiap produksi itu uh, dimanapun dengan siapapun kesulitan itu adalah sebuah tantangan dan betul, betul. Uh, <hari> seperti hal yang lainnya juga bahwa uh, apapun kesulitan selama kita masih bisa bekerja sama dengan semua tim yang terlibat dalam produksi itu insya Allah saya yakin kesulitan itu bisa, bisa saya atasi karena kesulitan yang saya lihat itu pada dasarnya bukan kesulitan atau tantangan saya, tapi kalau itu sebuah kesulitan, tapi ada tantangan, saya harus kerjasama dengan yang lain, dengan direktur dengan kawan pemain, gitu kan selama saya bisa kerjasama, maka setinggi apapun, seberat apapun kesulitan itu, insya Allah bisa saya uh, hadapi matkilau sudah buktikan itulah <laughs> insya Allah ya. nah. Okey, kalau di ketika syuting, memorable dia adalah kebersamaan saya bersama dengan segala cast, segala kru, segala... Semuanya uh, hubungan yang baik. Uh, lepas habis syuting pun kita bersembang, boleh lepak pakai okay. makan minum dan uh, ketika training. Jadi uh, saya rasa filem ni bukan saja uh, isi je, tapi kru dia, dia segala semua support sistem dia sangat bekerjasama hmm. sangat baik. Insyaallah, niat yang baik. Insyaallah, itulah dia memorable sangat bagi saya. Jika tiada ha. kerjasama dan silaturahim yang baik pada saya filem itu akan hilang rohnya. Memorable dia masa saya minta dia berlakon. Itu memorablenya. Dia jenis pasang jenis daripada sambung. Eh nah saya kata, "Eh, berlakon." Ah itu memorable. Itu memorable. Yang paling tak boleh lupakan sebab saya tak pernah menunggang kuda. Tapi bila saya dapat menunggang kuda dengan lagak dan sombongnya, saya rasa saya bangga sangatlah. Oh, uh, so, yeah. Sangat seronok dapat first time bawa kuda, tapi dapat tunggang kuda itu dengan sombong dan riaknya. Dalam cerita yeah. oh, okay. okay. itu, itu sangat-sangat, sangat-sangat. yes. Kejian lagi kita jumpa. Eh? <laughs> <laughs> Ya, seperti kawan-kawan semua cakap memang setiap saat di sana di set memang sangat memorable, memang sangat uh, tak, tak boleh lupakan. Tapi kalau saya nak pilih satu scene, uh, uh, ada satu masa, satu malam yang kami dengan ramai dalam filem Makilau ni ramai pelakon yang hebat yang tak ada sekarang bersama kita, yang dari Malaysia dari uh, Tanah Malaysia, memang ramai pelakon hebat-hebat yang terlibat dalam filem ini pelakon veteran pelakon veteran, veteran senior semua jadi ada okay, ada scene, okay. uh, scene malam yang diorang semua datang pejabat saya Captain British datang ke pejabat saya lepas tu diorang marah saya uh, saya marah orang balik uh, itu memang scene yang saya memang takkan lupa sampai bila-bila uh. sebab memang hmm. semua yang veteran tu semua nak ada ayat nak nak baling ayat ke saya uh, diorang tak suka dengan saya uh, saya tak suka dengan diorang uh, memang sedap lah scene tu memang sedap uh, antaranya lah Oke, okay. apa teknik bela diri yang digunakan? Okay. Nah, uh, ini juga mungkin yang yang yang harus uh, saya tambahkan bahwa uh, kenapa kalau saya melihat Mat Kilau ini menjadi sebuah film yang jujur saya sangat merinding gitu. Bisa uh, selama saya lebih hampir dua minggu di di sana menyertai uh, pemutaran Mat Kilau, setiap kali saya datang ke bioskop itu masyarakat itu dari berbagai kalangan uh, datang. Tidak saja untuk hadir menonton, tapi datang seakan mereka itu menjadi bagian dari Matkilau. Wow. Mereka datang dengan Busananya. baju, dengan busana adat, lengkap dengan kerisnya. Hmm. Uh, dan uh, begitu saya -sa semakin pelajari tentang siapa sosok Matkilau, ternyata sosok Matkilau itu, kalau dilihat dari seorang uh, warga negara sebagai masyarakat, beliau itu seorang pahlawan, seorang pejuang, gitu, yang tentunya bisa... Me Me apa, memberikan uh, rangsangan kepada seluruh masyarakat tentang arti sebuah perjuangan. Kalau juga dilihat dari uh, sisi religi, beliau itu adalah seorang ulama, hmm. seorang tokoh hmm. agama. Hmm. Jadi uh, beliau juga lah yang dalam dalam uh, karakternya yang di disampaikan itu, seorang uh, matilau itu bisa memberikan, meningkatkan tentang uh, bagaimana uh, sebagai warga negara, sebagai seorang uh, penganut uh, keyakinan dengan semakin meningkatkan akidahnya. Hmm, dan dilihat dari dari sisi bela diri, yang kebetulan di sini sebagai uh, uh, budaya Melayu juga, budaya Nusantara yaitu pencak silat. Mat Kilau ini sebagai seorang pendekar. Jadi, uh, seluruh lapisan masyarakat, dari sosok uh, negarawan, sosok uh, uh, uh, uh, religinya, dan dari sosok bela dirinya, dari kalangan beladirinya dirinya, blek tumplek pada datang ke uh, bioskop untuk menyaksikan Seorang Mat Kilau, seorang tokoh Mat Kilau. Jadi itulah. Jadi memang Mat Kilau ini seorang tokoh yang sangat fenomenal di Malaysia. Hmm. Enggak ada di Malaysia. Saya rasa enggak ada. Mungkin di Indonesia juga kan. Di Malaysia apabila filem Mat Kilau ini ditayangkan, uh, menteri sama menteri bergaduh kerana filem ini. Oh, nah, enggak tahulah. lah. <laughs> kan, jadi maksudnya poinnya di sini the impact enggak, enggak of the film, the impact of the film bukan ah. sosial politiknya masyarakat yeah. kan, pemimpin kan. Ah ya. Saya cuma tahu mereka tonton itu saya sudah cukup. <SILENCIO> akhirnya ya, saya nggak tahu-tahu. Sampai-sampai di sana raja-raja ya. uh, di situ. Support. Ya raja, sultan, sultan. Sultan-sultan raja-raja sultan, ah. itu support ah. uh, untuk uh, misalkan anak-anak sekolah itu sampai ah, ada disiapkan 6.000 ribu tiket. Ah. Untuk, oh. Jadi anak sekolah setengah hari masuk sekolah, ah. setengah harinya harus nonton uh, ah. film Mat Kilau. Itu. Ah sangat luar, luar biasa. biasa support luar biasa. dari pihak pemerintah ya. terhadap karya anak bangsa yang bisa memberikan motivasi yang ya. bagus dan itu ditularkan ke eh kalian anak-anak sekolah nih generasi muda hmm. harus nonton difasilitasi tidak hanya tiketnya tapi hmm. juga dengan transportnya, transportnya. Hmm. makanya hmm. semua disediakan wow. itu untuk 6 ribu itu di satu di satu kerajaan belum lagi kerajaan-kerajaan kerajaan hmm. yang hmm. lain Wow, baru tahu guys, ada fakta menarik di sini. bahwasanya budak-budak sekolah, saya kira tadi ini apa gitu kan? Kenapa kok anak sekolah dapat fasilitas nonton gratis di bioskop gitu kan? Ternyata gitu kan, support daripada kerajaan daripada Malaysia itu untuk budak-budak sekolah itu free guys dan disediakan transportasinya juga. Kalau nggak salah 6.000 orang. Ya. Wow, keren itu banget. Itu sangat luar biasa. Uh sangat sangat itu itu tadi dia Toto Kohmat Kilau ini sebagai seorang pahlawan, seorang budayawan, sebagai seorang pendekar, sebagai seorang ulama. Jadi itu hmm. itu sangat, ya, sangat sangat Sangat di, dilihat gitu bahwa ini adalah film-film yang yang memang lain dengan film hmm. uh, yang lainnya. Belum belum itu seorang seorang politikus menyampaikan semangat kepahlawanan kepada anak-anak mudanya betul, betul. bisa sampai semudah mereka menonton Mat Kilau, oh, ya. Yeah. Makanya, mereka jadikan juga. Kalau saya lihat, ya, mungkin uh, maaf, kalau salah dong, dikoreksi Mat Kilau ini sebagai media oleh para beberapa pejabat. Yeah, betul, makanya anak-anak sekolah harus nonton, yeah. harus nonton gitu, mm. karena saya sendiri merasakan, oh, ini memang dapat gitu. Apa yang apa mm. tersampaikan pesan untuk mm. bagaimana melalui Mat Kilau ini adalah mm. bisa membangkitkan kepahlawanan, mm. meningkatkan betul, akidah, betul, betul, betul. dan... Meningkatkan kecintaan terhadap budaya, yaitu uh, pencak silatnya uh, dengan budaya Melayunya. Gitu Benar kan, mereka datang dengan, uh, hmm. dengan, dengan, uh, dengan busana lengkap dengan krisnya. Itu itu penuh. penuh itu ini mengingatkan peristiwa uh, tahun di mana The Raid dulu diserbu oleh hmm. The Red, penonton ah, okay. di, di Indonesia, di seluruh bioskop itu, hmm. orang ada seperti itu. Kurang lebih seperti itulah yang saya alami ah, di, di Malaysia iya. itu untuk Mat Kilau. Keren. Cuma oh, kaya kan di, di Malaysia kaya tak boleh sebut politikus marah nanti. Okey, oh, ya? boleh. Oh, nah, nah. Politik lain, tikus lain. <laughs> <laughs> lain. <laughs> marah. Kepada peminat filem uh, di Indonesia saksikan filem uh, kisah Mat Kilau uh, Kebangkitan Pejuang sekiranya. Anda meminati filem aksi macam seperti The Raid Redemption yang dilakon oleh Tangulan dahulu sekiranya anda meminati filem aksi filem yang penuh jiwa emotion this is for you. Oh satu lagi filem karya Samsul Yusof dari Balik Malaysia. Ah <laughs> ini dan saya ada di dalamnya. Yeah. Saya cuma sampaikan kita jumpa nanti di bioskop. Wow, bila -bila ada, bila -bila ada bila -bila lagi bila -bila satu. Tentang tulis sergenap berlapis-lapisan masyarakat. Ya. Saksikan filem Mat Kilau Kebangkitan Pejuang segalanya akan pasti gempa saksikan Mat Kilau jangan tak saksikan film Mat Kilau oh, nah. film uh, kesa Mat Kilau kebangkitan pejuang alhamdulillah yes turu ya turu ya itu tuh itu bro it. no. okay. terima kasih thank you CGV terima kasih terima kasih CGV mantap CGV alright guys sudah selesai videonya dan ya itulah tadi ya sebuah hal unik yang diungkap oleh mereka dan yang terakhir, Kang Yayan akan ada di satu film lagi, guys. Entah film apa itu, itu bikin penasaran saya ya kan. <laughs> Oke, okay, dan saya nggak sabar buat nonton film Mat Kilau ini dan nunggu 16 kalau nggak salah ya 16 atau berapa ya kemarin komen teman-teman sekalian bahwasanya akan tayang di Netflix ya. <laughs> Penasaran banget guys Gimana keseruannya Gimana istilahnya Alur cerita Daripada film ini Dan ketika saya mendengarkan Orang-orang yang memang kayak Apa ya namanya ya Kita memang udah tahu gitu Ya Daripada reviewnya Daripada istilahnya Orang-orang yang sudah menonton itu bakalan komen gini-gini gini-gini, tapi mereka nggak ngasih bocoran gitu kan? Dan itu yang membuat saya dan saya tidak mau menonton, istilahnya bocorannya, spoilernya nggak mau. Saya pengennya nonton utuh langsung dan saya bisa merasakan feel-nya nanti. Saya akan buat insya Allah reviewnya kalau istilahnya ya sempat ya guys. Biasanya saya karena ngurusin anak gitu tiba-tiba udah lupa gitu guys <laughs> Oke terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Terima kasih buat semuanya yang sudah support channel ini sampai sekarang ya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya JGV Kreasi dan juga Cak Mujib ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh